Lautan manusia melonjak dalam caotik dimensi. Tempat ini jelas menjadi fokus perhatian seluruh dunia. Banyak orang yang dipenuhi dengan harapan membawa doa mereka ketika mereka melakukan perjalanan ke tempat ini. Selanjutnya, mereka mengangkat kepala dan menatap formasi raksasa di langit. Pada saat ini, patung es seperti manusia hidup duduk dengan tenang di tengah formasi. Bahkan, sepertinya lingkungannya benar-benar beku. Tidak ada yang tahu apakah ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa di dalam patung es. Pada saat yang sama, mereka tidak berani menyelidiki. Ini karena selama setahun terakhir, keputusasaan telah mencengkeram seluruh dunia. Dan patung es ini adalah pilar terakhir dari dukungan menjaga perdamaian di dunia. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membayangkan akan menjadi pemandangan yang menghancurkan. Jika tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam patung es itu. Namun, mereka jelas berusaha menipu diri mereka sendiri, bagaimanapun. Terlepas dari apakah dia berhasil atau gagal, hasil akhirnya akan muncul pada akhirnya. Ini karena ancaman terhadap dunia ini secara bertahap mendekati mereka. Di atas permukaan lautan luas, berdiri lautan manusia yang membentang di luar batas penglihatan seseorang. Terlebih lagi, seperti sekarang. Ini adalah pertama kalinya mata mereka tidak terkunci pada patung es yang hidup. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi dengan rasa takut yang kaya saat mereka menatap melampaui alam semesta. Langit awalnya biru telah menjadi jauh lebih gelap. Bahkan, semua orang bahkan melihat bahwa celah perlahan tumbuh di dalam kekosongan. Sementara itu, segel di antara pesawat yang menghalangi celah itu menjadi lebih gelap. Tempat di mana segel antara pesawat berada, sangat jauh. Bahkan, itu adalah tempat di mana bahkan para ahli tahap reinkarnasi puncak tidak bisa mencapai. Namun, sampai sekarang, mereka semua dapat dengan jelas melihat celah di antara pesawat. Jelas, ini adalah karena segel di antara pesawat melemah dan aura iblis secara bertahap merembes. Akhirnya, perusak itu akan turun ke dunia mereka. Langit redup seperti sumber keputusasaan. Segera, ekspresi putus asa naik ke wajah orang yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah tidak ada cara mereka bisa menghindari bencana ini? Beberapa penonton berpaling untuk melihat ke tengah formasi. Di tempat itu, patung es itu tetap tak tersentuh. Sudah satu tahun, dan mereka telah menguras kekuatan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, keajaiban yang mereka harapkan belum terwujud. Mungkin dia sudah gagal, suasana menyedihkan dan putus asa menyelimuti langit. Hah, apa itu? Tiba-tiba, beberapa tangisan tajam dan panik terdengar di caotik dimensi. Segera, banyak orang mengikuti keributan dan mengangkat kepala mereka. Selanjutnya, ekspresi kaget melonjak ke wajah mereka. Ini karena mereka melihat bahwa aliran aura iblis jahat telah menyembur masuk dari celah yang terletak di luar alam semesta. Setelah itu, aliran aura iblis itu benar-benar menembus segel redup. Aura iblis ini sangat menakutkan. Faktanya, bahkan matahari yang terik di langit kehilangan kilau pada saat itu muncul. Segera setelah itu, celah muncul di segel di antara pesawat. Langit redup seperti sumber keputusasaan. Segera, ekspresi putus asa naik ke wajah orang yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah tidak ada cara mereka bisa menghindari bencana ini?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 Segera setelah itu, celah muncul di segel di antara pesawat. Ketika celah ini muncul, banyak orang merasa seperti kepala mereka meledak. Ini karena mereka melihat ada mata besar di belakang celah yang menatap mereka dengan dingin. Mata jahat yang sangat besar itu berputar sedikit. Segera, semua orang merasakan hawa dingin menyapu tubuh mereka. Bahkan, karena hawa dingin itu, kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka tampak membeku sesaat. Banyak individu gemetar ketakutan, sementara wajah mereka benar-benar pucat. Ini karena selain Kaisar Imo yang pernah disegel oleh lambang simbol, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Tatapannya begitu dingin dan tanpa ampun, sehingga tampak seperti iblis yang mengamati sepasukan semut. Dalam waktu singkat, tatapannya menyapu seluruh dunia sebelum akhirnya berhenti pada formasi besar di langit di atas caotik dimensi. Secara akurat berbicara, tatapannya terkunci pada patung es di tengah formasi. Ketika dia melihat patung seperti itu, riak-riak yang lebat akhirnya muncul di dalam mata iblis yang besar itu. Jelas, itu mendeteksi fluktuasi akrab dari patung es itu. Gemuruh, suara guntur iblis tampaknya terdengar di luar alam semesta. Ketika orang banyak menyadari bahwa mata jahat besar telah mengunci pandangannya pada patung es. Kulit kepala mereka langsung mati rasa. Apa yang dia coba lakukan? Seseorang berseru kaget. Setelah itu, aura iblis yang lebat dengan kuat menyembur keluar dari segel di antara pesawat. Sebelum itu berubah menjadi tangan yang terlihat pucat. Tangan ini sangat besar. Sementara itu, itu tidak dibungkus oleh sejumlah besar aura iblis. Namun, itu memberi sensasi bahwa itu bisa memusnahkan dunia. Tangan pucat itu dengan kuat meregangkan segel di antara pesawat, yang belum sepenuhnya dihancurkan, sebelum menembus kekosongan dan membanting ke arah formasi besar, yang terletak di langit di atas caotik dimensi. Ternyata dia ingin membunuh Ice Master, yang saat ini mencoba masuk ke tahap Ancestor. Jelas, dia tahu bahwa Ice Master sedang berusaha untuk masuk ke tahap Ancestor dalam upaya untuk menentangnya. Tidak mungkin dia membiarkan situasi serupa terjadi untuk kedua kalinya. Dia akan menyerang Ice Master. Banyak individu tanpa sadar berteriak panik, sementara mata mereka menjadi benar-benar merah. Upaya Ice Master untuk menembus ke tahap Ancestor adalah pilar harapan terakhir bagi seluruh dunia. Karena itu, jika dia terganggu pada saat ini, mereka akan kehilangan semua harapan. Hentikan dia, praktisi kuat yang tak terhitung jumlahnya meraung. Meskipun mereka merasa takut di hati mereka, pada saat putus asa seperti ini, mereka malah menjadi gila. Segera, suara angin yang tak terhitung jumlahnya deras muncul sebelum banyak sosok bercahaya bergegas maju seperti segerombolan belalang. Setelah itu, pilar Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit, sebelum mereka menabrak dengan kejam terhadap tangan besar pucat yang menembus celah. Bang Bang Bang Puluhan ribu serangan gila mendarat di tangan besar pucat. Namun, mereka bahkan tidak bisa menjabat tangan besar itu. Sebaliknya, tangan Kaisar Imo benar-benar mengabaikan serangan seperti semut ini dan langsung menuju formasi besar. Bang, wilayah laut di bawah terpecah secara paksa. Sebelum pusaran besar beberapa ratus ribu kaki terbentuk dengan paksa. Faktanya, semua air laut dalam radius beberapa ratus ribu kaki secara paksa terjepit bersama. Tangan pucat besar bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu menembus berbagai rintangan sebelum akhirnya mendarat di formasi besar di depan sepasang mata putus asa yang tak terhitung jumlahnya. Retak, formasi tidak dapat menawarkan segala bentuk perlawanan karena penghalang cahaya terluar runtuh seketika. Segera, semua ahli puncak yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi, batuk darah. Setelah itu, Tubuh mereka menembak mundur dengan cara yang menyedihkan, sebelum mereka semua jatuh ke laut di bawah. Hentikan dia, kelompok life death master tiba-tiba membuka mata mereka. Setelah itu, tangisan keras terdengar sebelum segel tangan mereka dengan cepat berubah. Kemudian, mereka menghubungkan tangan mereka sebelum energi menakutkan menyapu ke depan. Perlindungan leluhur sebuah cahaya perkasa meletus dari dalam tubuh mereka sebelum itu berubah menjadi sosok bercahaya kuno. Setelah itu, sosok itu membungkus dan melindungi mereka. Ketika tangan besar pucat itu mendarat di sosok cahaya kuno itu, akhirnya berhenti. Namun, sosok cahaya kuno hanya bertahan sesaat, sebelum retakan padat mulai muncul. Jejak darah mengalir keluar dari lubang hidung para master kuno. Meskipun hanya satu tangan yang menembus segel di antara pesawat, itu sudah sangat menakutkan. Dia memang eksistensi super, yang sangat kuat sehingga guru mereka harus menyalakan reinkarnasinya untuk berurusan dengannya. Bang, darah yang mengalir keluar dari lubang hidung mereka tumbuh semakin tebal. Ketika mereka menyadari bahwa sosok cahaya akan runtuh, ekspresi tak berdaya melintas di mata mereka. Ini karena mereka benar-benar kelelahan, retak. Detik berikutnya, sosok cahaya tiba-tiba meledak. Setelah itu, tubuh kelompok live Dead Master tiba-tiba layu sebelum darah menyembur keluar dari setiap lubang di tubuh mereka. Setelah itu, mereka memuntahkan darah sebelum tubuh mereka jatuh dari langit, seperti burung dengan sayap patah. Ketika tubuh mereka jatuh, mereka melihat bahwa tangan besar pucat itu akhirnya menabrak patung es. Apakah semuanya sudah berakhir? Pikiran ini melintas di benak mereka, sebelum ketidakberdayaan dan keputusasaan melonjak ke dalam hati mereka. Apakah semuanya sudah berakhir? Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak ahli merasakan tubuh mereka menjadi dingin, sementara mata mereka kehilangan semua kilau. Setelah itu, suara renyah muncul di hati mereka. Itu adalah suara yang diciptakan ketika secerca harapan terakhir di hati mereka hancur. Banyak individu yang terkejut tubuh mereka berayun tampak seolah-olah mereka akan runtuh setiap saat retak, tiba-tiba sama seperti dunia turun ke keheningan total suara yang jelas dan renyah muncul itu adalah suara es yang dihancurkan beberapa orang yang kaget dengan cepat menoleh tepat, mata mereka yang tertegun menyusut dengan kuat sementara tubuh mereka bergetar ini karena mereka melihat bahwa di bawah tangan pucat besar itu Serpihan es melayang ke bawah seperti hujan es. Terlebih lagi, di tempat itu, sosok memikat, yang telah disegel dalam es selama satu tahun, telah muncul sekali lagi. Sementara itu, rambutnya yang panjang seperti kristal menari dengan angin, berdengung. Pada saat ini, cahaya biru sedingin es menyapu seluruh tempat sebelum dengan paksa menghentikan tangan Kaisar Imo yang turun. Segera setelah itu, es dan salju mengalir. Sebelum tangan Kaisar Imo benar-benar dipaksa mundur. Kuan S. Master S. telah bangun. Apakah dia berhasil? Banyak orang yang menatap pemandangan yang mengejutkan ini. Untuk pertama kalinya, serangan Kaisar Imo benar-benar dihentikan dan bahkan didorong mundur. Oleh karena itu, keributan meletus di dimensi secara instan. Setelah itu, sorak-sorai gembira dan bersemangat yang tak terhitung bergema melintasi laut seperti guntur. Membangkitkan gelombang besar di permukaan laut. Sementara dia sedang dipandangi oleh sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Yang begitu bersemangat sehingga mereka mulai bergetar. Sosok biru sedingin es yang ditembakkan ke arah langit. Setelah itu, aura dingin yang mengerikan mulai menyebar di seluruh dunia. Retak, lautan di bawahnya membeku seketika. Sebelum es mulai menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Bahkan, Segala sesuatu dalam radius seratus kaki dibekukan segera. Namun, ketika mereka melihat betapa kuatnya kekuatannya, ini menyebabkan banyak orang bersuka cita. Swash, sosok biru es yang memikat itu berlari ke depan, sebelum dia melemparkan telapak tangan ke depan dan bentrok langsung dengan tangan Kaisar Imo. Bang, dunia tampaknya runtuh saat bentrokan ini terjadi. Selain itu, tangan Kaisar Imo dipaksa kembali sekali lagi. Sementara lapisan demi lapisan es menyebar di tangan pucat besar itu. Akhirnya, tangan itu benar-benar tertutup es. Tangan Kaisar Imo bergetar hebat, sebelum dengan cepat melarikan diri dan menarik kembali ke segel di antara pesawat. Setelah itu, aura dingin mengikuti dan menancapkan celah pada segel. Ini sebenarnya fluktuasi leluhur, namun ini masih kurang dibandingkan dengan lambang simbol. Setelah ribuan tahun. Apakah kamu orang terkuat di pesawat? Kamu petik dua, kaisar ini akan secara pribadi turun dalam waktu satu bulan. Hari itu akan menjadi hari kiamat. Pesawatmu petik dua setelah retakan disegel dengan es. Sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari balik retakan sebelum bergema di seluruh dunia. Ketika mereka mendengar suara ini, yang berasal dari luar angkasa, banyak orang turun ke keheningan. Sementara itu... Ketakutan yang intens muncul di hati mereka. Namun, mata mereka cerah ketika mereka melihat sosok biru dingin yang memikat itu berdiri di langit. Selama Ice Master melindungi mereka, seharusnya dunia bisa menghentikan Kaisar Imo. Kan. Dengan harapan kuat di mata mereka, individu yang tak terhitung jumlahnya menatap tajam pada sosok memikat itu. Bahkan, beberapa orang bahkan berlutut tanpa sadar pada saat ini. Seolah-olah dia telah menjadi dewi mereka, berdiri di langit. Ying Huan Huan menatap segel yang rusak di antara pesawat. Tiba-tiba, warna pucat tiba-tiba muncul di wajahnya. Setelah itu, tubuhnya gemetar sebelum muntah seteguk darah. Sementara itu, warna darahnya sebenarnya biru dingin. Ying Huan Huan mengejutkan. Setelah itu, di depan sepasang mata bingung yang tak terhitung jumlahnya, dia terbang mundur. Sementara itu, Kabut darah terus meletus di permukaan tubuhnya yang halus. Terletak di gunung jauh di belakang kota Qingyang, sesosok yang tertutup debu tiba-tiba membuka matanya. Detik berikutnya, cahaya perak melonjak di sekelilingnya sebelum dia menghilang ke udara. Di langit di atas caotik dimensi, sosok halus Ying Huan-Huan jatuh dari langit. Pada saat ini, matanya tertutup dengan lembut dan sepertinya dia tidak berniat mengendalikan tubuhnya. Mengikuti Yang, pada detik berikutnya, dia merasa dirinya jatuh ke pelukan, yang dipenuhi dengan aroma yang akrab. Pada saat ini, dia akhirnya membuka mata birunya yang dingin. Setelah itu, dia melihat wajah pria itu, wajah yang tertanam dalam kejiwanya. Kamu di sini, dia menatapnya dan berkata dengan lembut. Sementara itu, suaranya sangat lembut dan hangat, dan sama sekali tidak sedingin es. Kamu, apakah kamu gagal?" Lindong memeluknya ketika dia melihat darah biru sedingin es di sudut bibirnya. Jantungnya bergetar tanpa sadar. Pada saat ini, dia menyadari bahwa meskipun kekuatan Ying Huan Huan telah mencapai tingkat yang menakutkan, dia belum benar-benar mencapai tahap Ancestor. Kalau tidak, dia tidak akan terluka oleh Kaisar Mo sampai sejauh itu. Saat ini, Ying Huan-Huan seperti kucing kecil ketika dia meringkuk dan meringkuk dalam pelukan Lindong. Sementara itu, wajahnya yang sedingin es bersandar di dadanya yang hangat, sementara senyum menawan muncul di bibirnya. Lengannya yang halus dengan lembut melilit leher Lindong. Setelah itu, dia dengan elegan mengangkat leher putih saljunya, sebelum bibirnya yang lembut membekas di bibir Lindong. Akhirnya, air mata dingin membasahi wajahnya yang cantik. Tidak, aku berhasil bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1304, Keinginan. Kamu berhasil. Lindong sedikit terkejut saat dia merasakan sensasi lembut dan dingin di bibirnya. Setelah itu, dia melihat wajah Ying Huan-Huan yang tersenyum namun sedih karena jantungnya bergetar selama beberapa waktu. Maksud kamu apa? Ying Huan-Huan turun dari tubuh Lindong. Tangannya dengan lembut membelai wajahnya ketika dia bergumam. Kamu benar-benar bertahan melalui tiga kesengsaraan reinkarnasi. Maaf, aku tidak bisa tetap di sampingmu. Dia dengan ringan mundur dua langkah. Setelah itu, mata seperti kristal cantiknya menatap pada antisipasi yang tak terhitung mengisi mata dari lautan orang di bawah saat suaranya yang tenang menyebar. Diri aku saat ini belum benar-benar mencapai tahap Ancestor. Paling-paling, aku bisa dianggap berada di tahap setengah leluhur. Masih ada celah yang sangat besar untuk tahap Ancestor yang sebenarnya. Petik the chaotic dimensi perlahan-lahan menjadi tenang. Banyak orang menjadi sedih setelah mendengar kata-kata ini. Setengah leluhur, apa yang dia maksud? Dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum sebanding dengan Kaisarimu. Ketika tubuhnya yang sebenarnya turun ke dunia ini sebulan kemudian, aku tidak akan lagi bisa menghentikannya. Petik 2. Wajah-wajah orang yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap memucat. Ketika api harapan di mata mereka padam sedikit demi sedikit. Apakah harapan terakhir mereka akan hancur pada saat ini? Ice Master tidak maju ke tahap Ancestor seperti yang mereka perkirakan. Sebaliknya, dia hanya mencapai tahap half Ancestor. Hanya perbedaan kata. Namun itu adalah dunia yang terpisah. Sungguh, apakah ini akhir dari dunia? Banyak individu bergumam pada diri mereka sendiri, sementara ketakutan dan keputusasaan merayap keluar dari dalam hati mereka. The Ancient Masters juga menghapus darah di sudut mulut mereka. Mereka menatap langit dan mendesah pelan di hati mereka. Tidak masalah jika kamu tidak mencapai tahap Ancestor. Jika kita bekerja bersama dan menggabungkan kekuatan kita dengan yang lain, mungkin tidak selalu mustahil untuk melawan Imo Lindong melihat tubuh Ying Huan Huan yang sedikit bergetar, antisipasi orang yang tak terhitung jumlahnya seperti gunung berat yang membebani pundaknya yang lembut. Tekanan dan tanggung jawab menyelamatkan dunia ini akan membuat siapapun menjadi tidak bisa bernafas. Ying Huan Huan menatap Lindong dan tersenyum sedikit ketika dia berkata, Pada kenyataannya, aku sudah tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya. Bahkan semua energi yang dikumpulkan ini tidak bisa membiarkan siapapun masuk ke tahap Ancestor. Selain itu, peningkatan kuat tingkat budidaya ini memiliki dampak yang mengerikan. Aku khawatir diri aku saat ini tidak lagi dapat maju ke tahap leluhur. Petik 2 Bagaimana bisa begitu mudah untuk benar-benar mencapai tahap Ancestor? Namun, ini sesuai harapan aku. Karenanya, aku masih berhasil. Petik 2 Ubuh Lindong bergetar keras saat dia menatap kosong pada Ying Huan-Huan. Justru karena aku tahu ini akan menjadi akibatnya aku menolak tawaranmu untuk menggantikanku. Maaf, aku tidak punya niat untuk menepis upaya kamu. Aku menyadari semua yang telah kamu lakukan. Ying Huan-Huan menutupi bibirnya dengan tangannya saat suaranya menjadi serak. Air mata mengalir dari matanya. Matanya dipenuhi dengan perasaan lembut saat dia melihat Lindong. Tidak ada jejak es sebelumnya. Tak terhitung banyaknya orang di dunia yang menyaksikan gadis yang menangis menutupi mulutnya. Pada saat ini, dia tidak tampak sebagai penyelamat dunia, yang semua orang menaruh semua harapan mereka. Sebaliknya, dia hanya seorang gadis biasa yang lemah dan menyedihkan. Hanya apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? gumam melindung sambil menatap gadis yang gemetaran itu. Ying Huan Huan mengolesi air mata di wajahnya. Dia memandang Lindong saat senyum yang sangat indah mekar di wajahnya. Aku sedang berpikir untuk membiarkanmu menjadi simbol leluhur yang kedua. Lindong tertegun. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini juga memandang Ying Huan Huan dengan mata yang sangat terkejut. Apa maksudnya? Berikan aku waktu. Aku pasti akan mencapai tahap itu. Lindong menatap penuh perhatian pada Ying Huan Huan saat kegelisahan naik dalam hatinya. Namun, kita tidak punya waktu lagi. King Huan-Huan mengangkat wajahnya yang cantik. Segel antara pesawat di ruang angkasa dengan cepat meredup. Segel es yang dia letakkan di atasnya mencair dengan kecepatan yang menakutkan. Jelas bahwa Kaisar Imo menyerang Segel dengan semua kekuatannya. Maaf, aku telah dibohongi selama ini. Aku membuat kamu memasuki benteng leluhur untuk menciptakan istana ilahi. Dan memaksa kamu untuk menjalani tiga kesengsaraan reinkarnasi. Aku benar-benar seseorang yang harus kamu benci. Senyum di wajah Ying Huan-Huan memiliki suasana kemurungan yang luar biasa. Kuku-kukunya menusuk ke dalam telapak tangannya. Dan darah biru sedingin es terus-menerus menetes seperti butiran es. Kekuatan yang dibicarakan tuanku tidak merujuk pada kemampuanku untuk mencapai tahap leluhur. Sebaliknya, aku memiliki kekuatan untuk membantu seseorang mencapai tahap Ancestor. Masih mungkin untuk menyelamatkan dunia ini. Tentu saja, prasyaratnya adalah aku harus mencapai tahap setengah leluhur. Petik 2. Lirsa Lir mengertakkan Lanjut giginya saat berikutnya dia menatap ya. -huan. Aku tidak ingin menjadi simbol leluhur kedua. Aku orang yang sangat egois. Karena itu, aku tidak melihat sesuatu seperti menyelamatkan dunia sebagai bagian dari tanggung jawab aku. Aku hanya ingin bersama orang-orang yang aku sayangi. Bahkan jika semuanya pada akhirnya akan dihancurkan. Setidaknya aku tidak akan menyesal. King Huan-Huan menatap Lindong. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran yang berenang di dalam hatinya. Dia dengan lembut menggigit bibirnya dan berkata dengan suara serak. Tapi, aku hanya berharap kamu hidup. Aku hanya berharap kamu hidup. Lindong tampaknya disambar petir. Kata-kata yang akrab ini diucapkan dengan cara yang sama oleh seorang wanita muda mata merah bertahun-tahun yang lalu dalam situasi tanpa harapan itu di daerah iblis unik. Namun, permintaan sederhana ini membuat Lindong merasakan sakit yang menghancurkan hati. Apa yang kamu rencanakan? Lindong bergetar saat dia sekali lagi mengulangi kata-kata yang sama. Dia menatap Ying Huan-Huan dan bergumam. Tidak bisakah kamu mendengarkan aku sekali ini? Aku benar-benar tidak berharap hal-hal seperti ini. Namun, apakah benar-benar ada pilihan lain? Pada kenyataannya, semuanya sudah ditakdirkan sejak awal. Tidak mungkin bagi aku untuk mengubah apapun. Mata cantik Ying Huan Huan memerah sepenuhnya. Air mata berkumpul di mata itu. Maaf, aku hanya berharap kamu tetap hidup dan sehat. Ying Huan Huan perlahan melangkah mundur dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Saat dia melakukannya, rambut kristal panjangnya yang berangsur-angsur berubah menjadi hitam pekat. Mata biru es itu juga mendapatkan kembali warna hitam pekat yang semarak dari dulu. Pada saat ini. Mantan gadis muda yang lincah dengan kuncir hitam legam dan tawa yang manis tampaknya telah muncul lagi. Ekspresi dari master kuno lainnya berubah drastis ketika mereka melihat transformasi Ying Huan-Huan. Lindong juga merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bergerak dan langsung bergegas menuju Ying Huan-Huan. Cah, namun, ruang di sekitar Lindong membeku tepat saat dia akan maju ke depan. Es berubah menjadi tanaman merambat yang melilit Lindong. Setelah itu, es berkumpul di bawah kakinya, membentuk lotus es yang sangat besar. Meskipun Lindung telah menciptakan istana ilahi dan mengalami tiga kesengsaraan reinkarnasi, dia masih mengalami kesulitan menolak kekuatan seperti itu. Meskipun kecepatan kultivasinya cukup untuk peringkat di antara tiga besar sejak zaman kuno, waktu yang ia kembangkan terlalu pendek. Ini juga kelemahan terbesarnya jika dia diberi sedikit waktu lagi. Dia percaya bahwa dia pasti akan menyentuh panggung leluhur. Namun, dia tidak punya waktu lagi. King Huan-Huan, aku tidak akan membiarkan kamu pergi jika kamu berani melakukan sesuatu yang gegabah. Mata lindung benar-benar merah saat dia meraung. King Huan-Huan memberi lindung senyum lembut. Senyumnya sedih dan bergerak seperti teratai salju yang menghilang di gunung es. Segera setelah itu, matanya perlahan tertutup. Dahulu kalah. Seorang lelaki tua menggendong bayi perempuan dari gunung es seribu tahun. Bayi perempuan itu berangsur-angsur tumbuh, dan berubah menjadi gadis kecil dengan ekor kuda kecil. Binger, kamu memiliki kekuatan besar. Di masa depan yang jauh, dunia mungkin akan membutuhkan perlindunganmu ketika tuan sudah tidak ada lagi. Pria tua itu samar-samar tersenyum ketika dia melihat batu giok cantik seperti gadis kecil dan berkata dengan suara hangat. Mengapa tuan tidak ada di sana? Suara gadis kecil itu masih muda. Mata hitam legamnya yang besar dipenuhi dengan kepolosan dan kebingungan. Lelaki tua itu tertawa dan melanjutkan. Namun, kamu harus benar-benar mau melepaskan kekuatan semacam ini. Selain itu, kamu akan membayar harga yang sangat besar sebagai hasilnya. Harga itu mungkin menjadi hidup kamu. Jika kamu dapat menemukan seseorang yang kamu rela mengorbankan segalanya ketika saatnya tiba, aku harap kamu akan menyelamatkan nyawa dunia ini. Petik 2. Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar seolah dia setengah mengerti dan berkata, bagaimana jika aku tidak menemukan orang itu? Mengapa aku harus mengorbankan hidup aku untuk orang lain? Aku tidak suka itu. Jika kamu gagal menemukan orang itu, itu berarti dunia ini ditakdirkan untuk bencana. Perjanjian master dengan kamu juga akan batal. Petik 2. Oh, gadis kecil itu menggigit es loli di tangannya saat kuncir kuda hitamnya melambung. Mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Meskipun dia masih muda, dinginnya lubuk hatinya membuat dia mengerti bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Tuan aku akhirnya masih menemukan orang yang bisa membuatku rela mengorbankan segalanya untuk binger juga sangat senang. Ingatan jauh ini melonjak dari bagian yang sudah lama terlupakan dalam benaknya saat Ying Huan-Huan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Senyum di wajahnya yang cantik menjadi lebih hangat saat tangannya bersentuhan ringan, membentuk segel kuno yang tak tertandingi. Aku berdoa dengan jiwaku, menggunakan tubuhku, menggunakan jiwaku, menggunakan darahku. Suara yang sejuk tampaknya muncul bersama dengan lagu kuno. Itu dengan santai bergema di seluruh penjuru dunia ini. Empat wilayah suan besar. Caltic Dimensi. Demon Regent, Banyak individu mengangkat kepala mereka. Mereka bisa merasakan perasaan yang tak terlukiskan muncul dalam hati mereka ketika mereka melihat ke arah tertentu. Memanggil roh langit dan bumi. Transformasi ilahi. Jalan leluhur. Tubuh halus huan-huan bergetar hebat ketika kata kuno terakhir terdengar. Selanjutnya. Dunia mulai bergetar, dan cahaya berwarna cemerlang muncul di langit. Seolah-olah ada cahaya spiritual yang tak berujung telah muncul. Pada akhirnya, langit di atas caltik dimensi berubah menjadi tirai cahaya yang indah yang berukuran ratusan ribu kaki. Cahaya spiritual akhirnya mengalir ke lotus es besar di bawah kaki Lindong. Selanjutnya, lotus es menjadi cemerlang. Namun, Lindung tidak punya waktu untuk mengamati transformasi Lotus S. Dia menatap Ying Huan Huan dengan kesedihan yang tak terhibur. Api biru sedingin es sudah mulai membakar tubuhnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Ying Huan Han. Dia membakar dirinya untuk mengaktifkan kekuatan terbesarnya untuk membantunya mencapai tahap ancestor, namun harganya jelas akan menjadi nyawanya. Lindung akhirnya mengerti mengapa Ying Huan Huan menolaknya dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh di wilayah Suan Barat. Itu bukan formasi yang dimaksudkan untuk mencoba masuk ke tahap ancestor. Sebaliknya, itu demi mengaktifkan kekuatan ini. Dia sudah memikirkan ini sejak awal. Berhenti, kamu berhenti sekarang, Ying Huan Huan. Tak terhitung urat darah meluas di mata Lindung saat dia berjuang dengan gila dan meraung dengan marah. Raungannya seperti binatang buas saat bergema di atas area itu. Grup Flame Master di bawah ini memiliki perubahan ekspresi yang drastis ketika mereka melihat ini. Mereka akan maju ke depan ketika mereka ditahan oleh Life Death Master. Mata yang terakhir merah ketika dia bergumam, "Ini adalah pilihannya, jangan ikut campur. Mengapa semuanya berubah seperti ini?" Kelompok Flame Master memiliki ekspresi pucat saat mereka bergumam, "Kami..." Apakah kami punya solusi lain? Tidak mudah mencapai tahap Ancestor. Bahkan adik perempuan junior hanya bisa menggunakan metode ini untuk memungkinkan Lindung maju ke tahap Ancestor. Ini satu-satunya cara kita menghindari musibah ini. Sang guru hidup maut menyeka air matanya dan menjawab. Grup Flame Master tidak bisa berkata apa-apa. Mereka menatap langit. Bahkan setelah semua yang mereka alami dan lalui, mata mereka tanpa sadar memerah pada saat ini. Api biru sedingin es naik. King Huan, -huan memandang Lindong yang hampir gila, sementara air mata berkumpul dan jatuh. Maaf, aku tidak ingin melindungi dunia ini. Aku juga tidak ingin menjadi penyelamatnya. Namun, aku berharap kamu hidup, Lindong. Terima kasih karena telah membiarkan aku jatuh cinta kepadamu sebelum aku terbangun. Terima kasih telah memberiku begitu banyak kenangan indah. Kamu membuat aku mengerti bahwa hati seseorang pada akhirnya akan mekar terlepas dari betapa sedinginnya es itu. Kamu pernah bertanya padaku apakah aku Ice Master atau Ying Huan Huan? Aku bisa memberitahumu sekarang. Dasar bodoh. Tidak pernah ada Ice Master. Aku selalu, Ying Huan Huan, petik dua, api biru es naik dalam spiral. Akhirnya, itu melilit seluruh tubuh Ying Huan Huan. Suaranya yang agak serak juga menyebar pada saat ini. Ah, ah, ah, lindung melolong panjang kesedihan. Itu menyebar jauh ke kejauhan. Rasa sakit memilukan dan ketidakberdayaan di dalamnya langsung berubah menjadi mata merah yang tak terhitung jumlahnya. Swash, cahaya luar biasa meledak dari lotus es besar pada saat ini. Setelah itu, kelopak teratai es perlahan mulai melipat. Visi lindung secara bertahap berubah buram saat lotus es mulai melipat, sementara kesadarannya mulai turun ke kegelapan. Ketika pandangannya hampir memudar sepenuhnya, sesosok manusia muncul. Dengan tangan di belakang punggungnya, kuncir hitam legam yang panjang memantul dengan penuh semangat. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan senyum licik dan indah. Itu seperti ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya saat itu di Daosek. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share.